Welcome welcome Besti, ketemu lagi sama aku di Tante Gaming dan pastinya masih di arena bermain yang sangat-sangat rekomendasi sekali setiap hari untuk selalu nyepin-nyepin di si kakek Zeus ya di arena Gebiar 123 hari ini aku bawa modalnya kurang dari 100.000 ribu lagi di modal lima ribu aku bakalan nyepin lagi Barang gebiar 1,2,3 di gamenya si Kakek Zeus. untuk kalian yang sudah menunggu pola-pola dan trik nyepin hoki di si Kakek Zeus, boleh banget langsung aja join ke video aku ya oke langsung aja aku main ke eh, ke pola pertama oke pola pertama ini aku memakai 13 putaran otomatis di satu checklist spin cepat taruhan ganda wajib banget nih pola pertama diaktifkan. Oke aku coba main di bed 2400 ya Untuk pola pertama Untuk pola yang kedua Aku coba pindah ke checklist turbo Oke aku naik ke bed 4800 Nah aku coba manual dulu Oke aku coba manual dulu Di satu checklist aktif Wah cakep banget nih Di manual pecah, pecahnya enak banget ya Oke kita coba putar otomatis ya. Wow, cincin dong putar 5 otomatis di satu checklist turbo. Wih scatter tiganya guys. Untuk pola putaran otomatis yang ketiga itu taruhan ganda dinonaktifkan ya. Oke kita manual. Wih cakep banget nih, cakep banget. Aku memakai dua kali pola manual dan pola manual yang kedua baru saja satu kali aku manual ini langsung muncul scatter 4 sekaligus itu tandanya gratisan aku sudah aku dapatkan ya oke ini gratisan pertama aku udah main ke bed 4800 teman-teman ya I cakep banget nih polanya mudah banget ya mudah banget polanya ini aku yakin banget untuk kalian kalian tinggal tonton aja videonya sampai menit terakhir kalian langsung paham dengan pola dan trik nyepin aku hari ini Wow, dikali 13 dong. Wih, cakep banget. Grantongan pertama di spin pertamanya aku langsung disambut dengan sensasional 400.000 lebih dan kali-kaliannya lumayan banget udah naik ke 313 ya, 13 ya. Ada kali 5 nih, kali 5. Ini kali-kaliannya lumayan ya, teman-teman, lumayan yang koneknya itu lebih dari angka 2 ya. Oke ada kali tiganya ada dua Wow ada kali lima lagi wah wow, kali limanya Sering banget untuk connect dan ini kali-kaliannya Otomatis langsung naik ke jumlah yang lumayan banget ya Udah naik sampai 29 dong ihh cakep Ada kali lima dua dan empat Wow kali limanya ini enak banget nih Wow dapat mega di kali-kalian 40 Wah rekomendasi banget kali-kaliannya enak banget Nyampe naik ke kali-kalian 40 Kuning ya konek kuning Oke okay, merah Wah sayang banget di akhir sepin aku nggak dikasih kali-kalian yang konek Tapi sangat rekomendasi banget Gratisan pertama di bed 4800 ini hampir kecuan 700.000 Wih, cakep banget nih! Ini aman banget, gratisan pertamanya. Oke, aku mau coba mencari kali kalian yang connect di luar. Jadi, aku putar kembali ya ke pola pertamanya. Kita putar kembali ke pola awal. Oke, kita coba pancing kali kalian yang connect di luar. Gratisan udah aku dapatkan, berarti aku tinggal memancing kali kalian yang connect di luar ya. Oke kita naik ya ke batch 10K dan aku coba manual Oke coba manual ini di momen manualnya itu enak banget ya pastinya ada pola yang pecah Nah kita coba kita coba kasih 5 putaran otomatis oke di checklist satu aktif ya di checklist turbo Oke enak banget nih di momen manualnya itu bisa nyampe beberapa kali pecah Wow ijo dong, ijo, ijo, ijo ini lebih enak ya di batch 10K Satu turun layar, satu kali layar turun itu bisa pecah nyampe 4 kali Wih sayang banget nih udah nyampe 60000 lebih Waduh sayang banget ya, nah nah aduh sayang banget nih Giliran ada kali-kalian malah nggak konek. Oke kita coba hidupkan Ceklis saya hewati layar, aku coba ke pola manual lagi nah ada kali biru kan ini lebih enak momen manual kayaknya teman-teman ya oke kita pancing matikan checklist lewati layar aku lanjut manual oke kita coba kita coba manual lagi pancing lagi ya wih cakep banget ya memancing memakai checklist lewati layar rekomendasi banget ini langsung dapat lagi geretongan geretongan geretongan yang Kedua ya berarti ya Wih mantap mana di bed yang lebih tinggi juga Aku dapatkan lagi momen gratisannya Oke semoga ada kali-kalian biru ya Di dalam gratisan di bed 10 ke aku Soalnya tadi di momen manual itu ada kali biru juga yang connect di luar Dan ini semoga pola-pola yang terbaru terupdate setiap hari Yang aku bagikan untuk kalian Semoga rekomendasi banget ya Untuk kalian selalu JPJP jp parlay di gamenya si Zeus Pastinya Wajib banget untuk selalu bergabung di arena bermain aku di Gebiar 123, link bermainnya sudah tertera di deskripsi aku, dan jangan lupa juga untuk selalu dibantu like-nya dan share-nya sebanyak mungkin. Biar lebih rekomendasi banget nih arena bermain yang selalu JPJP -JP di Game Si sih yang bikin Kakejo lebih banjir lagi cuannya di arena Gebiar 1 2 3 gasken kalian share sebanyak mungkin. Oke, cakep banget dapat mega juga. Wah, dari gratisan pertama sampai gratisan kedua dari modal 75 ribu ini aman banget, rekomendasi banget untuk aku WD lagi tanpa buy spin Hanya mengandalkan gratisan untuk menuju cuan menjadi beberapa kali lipat ya Cakep banget di pecahnya, enak banget di bed 10K barbar -bar banget isi cuannya Oke nanti kita pastinya ketemu lagi sama aku setiap hari di video terbaru dan di pola hoki terbaru di Gebyar 123. Oke, okay, dadah.